Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, cuman nggak tahu video apa ya. Kayaknya ini hanya ngobrol-ngobrol doang gitu ya. Apakah liquid metal di laptop itu ngaruh atau enggak Apakah membuat game yang nggak kuat jadi kuat, menambah fps dan sebagainya gitu ya? Dan uh, di sini saya sebenarnya udah melakukan tes gitu ya, tapi di sini saya sudah mengetesnya dengan screenshot gitu. Dan uh, di sini saya sudah men-screenshot sebelum saya mengganti ke liquid metal jadi saya menggunakan pasta deep cool ya kalau nggak salah pasta deep cool yang usianya udah 1 tahun dan masih basah gitu jalan masih bagus juga sih ya dan kami bisa lihat juga di sini gitu ya di sini ukuran temperaturnya adalah yang merah-merah ini gitu ya, yang merah-merah dan ya ini adalah thermal throttling gitu karena merah gitu dan uh, kalau merah ini terjadi thermal throttling yang membuat mungkin kalau kalian tahu juga sih game itu misalnya yang awal-awal kalau dimainin kuat dan lama kelamaan gitu jadi lemot atau mungkin jadi drop fps atau mungkin ya jadi ngelag gitu ya intinya dan itu ya, kemungkinan ada masalah pada suhunya atau mungkin thermal throttling sama kayak ssd gitu kalau mungkin kalau panas gitu kalau ssd nya kurang bagus ya jadi turun gitu speednya dan uh, di sini kan juga bisa melihat juga skor yang saya dapatkan untuk Cinebench benchmark saya dapat sekitar 1039 ya atau mungkin 1029 lah, ya pokoknya sekitar 1000 gitu untuk poin atau mungkin apa ya skornya ya dan uh, di sini saya menggunakan 4 core 8 thread i7 6700 gitu ya ini prosesor uh, laptop dan eh uh, di sini setelah saya ini juga gitu eh ya, uh, saya menggunakan Cinebench juga sambil benchmark gitu. Di sini kalian bisa melihat thermal throttlingnya yes gitu kan, dikurannya dan maksimumnya juga yes. Ini berarti ya memang sedang thermal throttling gitu. Dan eh uh, di sini kita akan melihat juga ya, di sini ada suhu-suhu lainnya gitu yang merah gitu ya, kebanyakan yang merah dan di sini ada eh uh, tes di formatnya atau mungkin kan tadi kan Cinebench itu untuk uh, prosesor ya. Di sini kita atau mungkin di sini saya ya eh, di sini saya mengetes untuk eh, GPU stress test ya dan untuk suhu minimumnya adalah 45 derajat dan maksimumnya adalah 85 derajat ya dan ini sebenarnya sih nggak sampai 30 menit sekitar 2 menitan ya jadi saya cuman ngelihat doang nggak tahu benar atau salah kayaknya sih salah cuman ya udahlah nggak apa apa gitu ya nah setelah saya mengganti gitu ya mengganti ke liquid metal ini adalah hasilnya gitu ya. adalah 72 gitu ya. Jadi sekitar ke 70-an gitu ya dan walaupun ada yang 84 dan maksimumnya ada 95 gitu. Dan ininya untuk speednya masih 2,6 ya. Jadi kalau mungkin karena utilizationnya mungkin sangat 100%, jadi turbonya mati gitu atau mungkin karena terlalu panas jadi turbonya mati. Tapi di sini untuk current itu tidak ada thermal throttling dan tidak merah gitu. Ya. Jadi ya mungkin menurut saya masih acceptable gitu. Dan eh, mungkin untuk yang enhance nya ya 84 gitu ya dan uh, disini saya juga mengetes untuk full mark nya gitu ya itu minimumnya 43 dan maksimumnya adalah 73 ya dan ya berarti sekitar 12 derajat ya 12 derajat turunnya dengan waktu yang sama ya untuk uh, mengetesnya gitu ya sekitar 2 menitan gitu jadi saya udah dapat 73 derajat gitu dan uh, di sini kalau kalian bandingin juga sih ya Lumayan sih ya, lumayan perbedaannya Jadi ya sekitar mungkin uh, 10 derajat atau mungkin 20 heh ya. Ada 20, ada yang 10, ada yang 15 juga Dan apakah worth it atau enggak menurut saya ini worth it banget gitu untuk ganti ke liquid metal Nah tapi ini sebelumnya apa ya uh, disclaimer mungkin atau mungkin apa ya mungkin klarifikasi gitu atau apa klasifikasi apapun itulah ya namanya jadi liquid metal ini tidak membuat laptop kalian yang asalnya nggak kuat main game jadi kuat main game atau mungkin ya kalau kalian misalnya uh, bersihin kipasnya kalian uh, benerin mungkin heatsinknya dan sebagainya kalian ganti pasta gitu ya dengan liquid metal dan kalian bersihin kipasnya mungkin itu bisa jadi kuat gitu tapi misalnya kalian intel atom gitu ya yang kuat main GTA 4 misalnya nah kalian pengen ganti ke liquid metal biar main GTA 4 lancar kayak gitu itu nggak bisa gitu nggak akan bisa dan menurut saya sih untuk liquid metal ini karena kan ini metal ya lebih bagus juga konduktivitasnya kalau nggak salah konduktivitasnya itu berapa gitu liquid metal kalau ngasal 78 gitu dan untuk thermal pad biasa eh kok thermal pad, thermal pad itu di kapasitor ya untuk uh, thermal paste biasa itu kalau nggak salah sekitar sepuluhan gitu ya atau mungkin kalau termpage kisli itu 78 puluh liquid metal itu kalau nggak salah berapa ya 150 lima puluhan ya kalau nggak salah kalau nggak salah ya cuman kalau salah ya kalian cari-cari aja di internet gitu ya dan uh, di sini gitu ya untuk uh, liquid metalnya ini dari 78 ke 150 kan lumayan gitu ya perbedaannya jadi ini adalah uh, MKV itu adalah uh, Mk v 1 ya, kalau nggak salah, pangkat min satu, berarti maksudnya adalah mk per v gitu ya. Jadi uh, ini mungkin ya, mungkin maksudnya adalah konduktivitasnya semakin tinggi itu semakin bagus gitu. Jadi kalau suhu kalian misalnya nih, prosesor kalian misalnya udah tua atau mungkin laptop kalian udah tua, kenapa saya saranin pakai liquid metal? Karena untuk um, biar suhunya tuh lebih cepet gitu ya di apa di salurkan ke heatsinknya, karena konduktivitasnya tinggi gitu dan mungkin ya biar suhunya biar nggak terlalu cepet gitu untuk naik ke suhu maksimalnya Nah mungkin analoginya sama kayak kalau kalian pakai namanya tuh radiator gitu ya kalau kalian radiatornya tuh misalnya ada pakai 20 gitu ya. misalnya kan ada radiator itu untuk PC itu yang water cooling tuh ada yang dua uh, ada yang tiga gitu ya, mungkin ada yang 4 juga, kalian misalnya pakai yang 20 gitu, atau mungkin kalian yang empat kalian gabungin gitu, 5 gitu, nah itu gak akan jadi suhunya tuh jadi lebih rendah gitu, tapi bakal menjadi suhunya tuh bakal lebih lama gitu tercapainya untuk suhu maksimumnya, contohnya maksimumnya adalah 90, atau mungkin untuk thermal throttlingnya lebih lama gitu kayaknya sih ya, ya kalau salah kalian komen aja deh di bawah gitu ya, kalau salah-salah gitu, dan untuk skornya sendiri, saya dapat dari 1000 gitu ya, menjadi 1300, dan itu berarti ya Ya, peningkatan 30% gitu, tapi ini 30% ini nggak selalu tiga mungkin kalau kalian misalnya dari skornya mungkin dari sepuluh ribu gitu, nggak akan jadi tiga ribu mungkin, ya karena nggak tahu juga, ini kan ya yang namanya peningkatan itu kan hanya terjadi pada mungkin prosesor ter tertentu gitu ya, jadi beda-beda gitu setiap prosesor dan Ya saya meningkat sekitar 30% dari 1000 ke 1300an gitu ya Dan ya mungkin karena prosesornya ini lama gitu ya untuk nyampe ke suhu maksimumnya Jadi kalau tidak nyampe 90an itu mungkin tidak terjadi thermal throttling Ya walaupun untuk clock speednya sendiri adalah base clock speed gitu ya Ya walaupun nggak masuk sampai ke turbo ya Jadi turbonya ini sekitar 3,2 GHz gitu ya dan ya walaupun 2,6 tapi tidak terjadi thermal link dan saya mendapat skor sekitar 1300 berarti peningkatan sekitar 30% tapi ya nggak menutup kemungkinan kalian bisa dapat 10% atau mungkin dan sebagainya gitu karena ya beda-beda gitu. Dan bahkan ini pun ada gitu yang prosesornya sama kayak saya itu dapatnya itu sekitar 1600 ya mungkin karena saya tidak menyalakan kipas dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin kalau kalian mau tambah dingin lagi Kalian bisa pakai vakum gitu untuk di belakangnya Tapi bukan vakum cleaner Vakum untuk laptop ya Jadi untuk nyedot panasnya Jadi panasnya biar lebih cepat gitu untuk keluarnya Atau mungkin ditambah kipas di Atas laptopnya mungkin Mungkin ya, atau mungkin pakai kipas angin tempelin gitu ya ke laptopnya atau ke layarnya yang deh ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya. Intinya menggunakan liquid metal uh, berpengaruh, tapi saya tidak mengetes dari live application karena saya tidak mencoba untuk merender video yang sama gitu ya di Vegas. Tapi ya udahlah gitu ya, dengan suhu, dengan ya, dengan skor juga kalian bisa melihat gitu. Ada ada beberapa perbedaannya, dan menurut saya worth it untuk ganti ke liquid metal. Dan sebenarnya saya ganti ke liquid metal hanya untuk percobaan aja dan saya juga mungkin nanti ingin bermain EA 3 eh EA 3 di laptop saya karena ya bisa dicit gitu ya karena ya saya udah melihat Nemesisnya parah gitu ya di ininya di trailernya kayak begitu gitu ya udahlah saya main pakai cheat aja karena ya kalau main game horror biasanya saya pakai cheat gitu karena ya males gitu kalau kayak begitu udah mah udah mah gemper gitu ya udah mah gemper malah Kayak begitu gitu, ya. duh, udahlah gitu ya. Jadi pakai cinta aja gitu, enaknya main di pc gitu. Dan mungkin juga untuk pemain cyberpunk ya. Jadi cyberpunk ini kan game fps. Kalau saya main di ps ya, saya memang jujur untuk main game lebih prefer di ps. Tapi ya untuk cyberpunk kayaknya enggak deh. Karena ya game EPS, gamenya fps dan mungkin saya bisa muntah juga gitu Kalau main game fps. Dan dan kalau main game fps saya nggak terbiasa menggunakan stick gitu ya. Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye.